Lagi dan lagi mendapatkan cidukan foto saat Tentunya Leslar Family Bookber bersama Mama Mamayu Kali ini ada postingan foto cutenya Abang Fatih Yang digendong oleh tentunya Kak Dianggasari Waduh, Masya Allah, pokoknya kita bahagia Kita selalu happy melihat Abang L Semakin hari, semakin lucu, semakin menggemaskan. Aduh Masya Allah banget ya Saya terus pokoknya untuk Abang El Tahan tintinya doa terbaik Selalu kita berikan untuk Leslor Family Begitu banyak persahabat Tanggapan, respon yang positif diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Folly Naster mengatakan Masya Allah Abang nanti kalau ketemu onti fotonya 5 kali ya Halo aja Say, siapa tahu di ijabah katanya itu Amin, Masya Allah banget ya Begitu banyak onti dan uncle-nya Kepengen banget nih foto bareng dengan Abang El Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya nih Ada postingan spesial juga dari Coach Adibal Ini postingan tentunya Pembahasan soal trendingnya insan biasa Namun Alhamdulillahnya ya persahabat ya Konten yang diunggah Di channel YouTube-nya Kak Adibal juga Ini masuk trending dan memang tidak menyangka dan merasa aneh banget ya, tentunya Coach Adibal bisa masuk jajaran trending. Kita simak nih tanggapan dan tentunya penyampaian dari Coach Adibal lewat kalimat caption yang ditulis di akun Instagram pribadinya. Niatnya cuma ingin berbagi pengalaman dalam proses lagu instan biasa. Duduk di kursi taman, tanpa skrip, tanpa persiapan... One take oke okay dan edit tipis-tipis sama di Jerimo. Kemudian posting tanpa mikir apa-apa Karena masih dalam suasana hati lega Karena lagu insan biasa Alhamdulillah diapresiasi dengan baik dan trending Terus tadi siang lihat konten iseng Ini tiba-tiba trending Reaksiku rasanya aneh Dan langsung terpikir Wah kenapa kemarin bikinnya kurang prepare ya Terus mukanya kurang fresh ya Kelihatan capek Tapi ya sudahlah Aku hanya insan biasa, tetap disyukuri atas apresiasi yang sudah nyempeti nonton. Pokoknya buat semuanya hatur nurun sadayana. Itu reaksi dan penyampaian dari Kucu Adibal. Ketika konten di vlognya itu masuk jajaran trending. Masya Allah, memang idola kesayangan kita selalu membawa keberkahan untuk banyak orang Dan terima kasih juga untuk Coach Adibal yang sudah menciptakan lagu yang sangat amat memang luar biasa Dan Coach Adibal juga persahabat, ya ini mengklarifikasi nih Banyak begitu komentar ketika melihat Bunda Lesti menangis saat prosesi rekaman Klarifikasi Coach Adibal itu bukan karena lagu persahabatnya Bunda Lesti nangis Itu bukan karena isi lagunya tetapi Bunda Lesti menangis itu karena sudah berterima kasih diberikan lagu yang luar biasa oleh Coach Adibal. Jadi jangan sampai salah paham nih, persahabat. Kalian bisa langsung buka di channel itunya Bang Adi. Di situ ada klarifikasi Coach Adibal mengenai tangisannya Bunda Lesti saat tentunya di prosesi rekaman. Itu bukan karena isi lagu, persahabat ya. Tetapi... Itu karena Bunda Lesti sangat-sangat berterima kasih kepada Kuca Adibal yang sudah memberikan lagu yang luar biasa Mudah-mudahan pokoknya Kuca Adibal selalu membimbing, selalu memberikan karya juga untuk Bunda Lesti Kita yakin Bunda Lesti Kejora akan selalu bersinar sampai kapanpun, amin Kemudian juga persahabat, selanjutnya kita lihat di sini persahabat dari sebuah kalimat komentar, ini komentar-komentar di akun Lambe, memang sedih banget ya kalau melihat, tentunya idola kesengan kita selalu dihujat. Kali ini begitu banyak, tentunya komentar-komentar pedas, persahabat ya. Kita lihat di sini ada dari detektif swasta, di situ mengatakan bacot kriminal KDRT. Ada, ada juga tanggapan dari Maya Ali 1554, di situ mengatakan ada seorang suami yang egois yang pingin istrinya bisa masuk ke TV mana aja biar cuan makin banyak. Padahal si istri dibesarkan dari nol oleh ibu angkat Sampai sukses bahkan sebelum kenal dengan si suami Si suami yang terlalu pede yang selalu mencari kebenaran Diri tidak sadar bahwa sikapnya lah yang menghancurkan Komentar di Lambe ini bikin emosi ya Dan tentunya bikin sedih kita semuanya Mudah-mudahan pokoknya idola kesayangan kita Selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tetap optimis untuk warga Konoha semangat support keduanya doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita dan tentunya para sahabat, ya di postingan ini pun memang begitu banyak juga di tanggapan di antaranya dari kondimarkamah 9651 nunggu bundanya abang klarifikasi insyaallah semuanya akan clear dan tidak menyalahkan si Bilar terus dan tidak ada kata mana cekik atau membanting kata-kata itu sudah jadi image kalau yang ikuti Leslar pasti tahu Kenapa waktu itu tidak langsung klarifikasi atau kuar-kuar? Sebab menjaga nama seseorang. Tunggu waktunya aja. Insya Allah akan datang. Tuh, persahabat ya. Sabar aja untuk warga Konoha. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti Rizki Bilar. Kemudian juga bersama selanjutnya ada terbaru nih. unggahan dari Manja Ivan Gunawan. Suasana terkini persahabatnya, Masya Allah. Igun sudah ada di lokasi, lagi prepare, lagi mempersiapkan semuanya untuk acara nanti sore jam 3. Masalah, jangan lupa nih, live-nya juga ada di Youtube Kak Igun, dan ada di Instagram Kak Igun juga. Bismillah sukses acaranya, warga Kono sudah menantikan penampilan yang akan tentunya membuat warga Kono pasti happy banget hari ini. Bismillah penonton Lesti, mudah-mudahan sukses, dan acaranya juga berjalan dengan lancar.